Let's <laughs> go.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 Oh, lihat sendiri dah pecah-pecahnya lah, ya. pecah meru ya kang, hmm. pecah terus. Oke kita coba untuk buy spin 40 ribu aja ya guys karena belum dapat dapat kita coba aja mumpung kita punya modal ya nggak usah aku takut gue punya modal mah bolehlah sekali kali beli jangan nyari gratisan mulu ya nggak hmm, langsung kan cukup Mm, Mantap, tambahin lagi Nice Oke, okay, auto sensasional ya kan Mantul Tudum, um, um, um. yang penting udah balik modal ya lumayan banget daripada kita buncus santai-santai aja. Nah ini nggak perlu panik, nggak perlu sedih terus santai aja. Oke, udah naik ya Kita lanjut di inilah Oh, di layarnya belum gue nyelain Ini lebih quick <coughs> Quick sepuluh aja ya yes, Dasken, quick sepuluh. Seperti biasa kita hancurkan kita hantam dengan turbo tiga ya Bro di investi langsung hantam Bro di investiku. belum dapat juga nih. Kita pasang lagi aja lah. Spin sekarang kita taruh di Turbo aja. 80.000 ya, kita gaskan ajar bleh. Pokoknya ini kalau menang kalau dapat balik modal atau enggak balik modal gua wede. Balik modal lah ya, nggak mungkin enggak balik modal. Baiklah, apa di Baede belum enggak. wah wow, ini dia kali 50 bosku mantep sekali nih mantep memang mantep ya mantep memang mantep mantep lah waktu sensasional bosku oke kita skip aja kita WD abis ini ya sudah pasti kita WD ya enggak lumayan 150.000. siapa yang mau ngasih ya kan cuma sebentar 10 menit ya kan lumayan aja buat rokok-rokok santai-santai ya buat hiburan juga gini anjay niat hiburan malah cuan cuy, dua oke saldo kita 300 ratus bro di nbs tidak 200.000 lumayan banget daripada lumayan jangan lupa like, comment serta subscribe nya, eh, subscribe follow ya.